serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia seputar Leslar tentunya. Baiklah berasal-berasal dimanapun Anda berada untuk menemani santai malam kalian saat ini. kami akan menyuguhkan informasi terbaru, kabar baik, dan bahagia dari Leslar tentunya. Begabar pertama, Prasabat, ya, kita awali dengan info penting untuk keluarga Konoha dari Leslar Metal Force karena dua hari lagi Prasabat, ya, kita akan menyaksikan kejutan spesial dari Papa Bilar dan Leslar Metal Force yang akan tentunya live streaming di channel Youtube Leslar Entertainment tanggal 17 September 2022 pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Untuk acara ini, persahabat ya, tentunya produk launch di Lesnar Meta Force. Jadi jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan untuk warga Konoha saksikan acara press conference product launch of Lesnar Meta Force dua hari lagi. Kita akan disuguhkan kejutan dari idola kesayangan kita. Dan disimak juga di kalimat caption info yang dituliskan di unggahan ini. Dua hari lagi, menuju press conference product launch of Leicester Metaverse. Dalam press conference Leicester Metaverse di tanggal 17 September nanti, kita akan mengundang perwakilan teman-teman dari komunitas Leicester Metaverse, Leicester Lovers, dan komunitas Kripto. Dan kita akan mengadakan live streaming di Youtube Leicester Entertainment dan Instagram Leicester Metaverse. Wah wow, ini kejutan banget nih untuk warga konoha. Jadi jangan sampai lupa dicatat jadwalnya ya, tanggal 17 September. 2022 pukul 11.00 waktu Indonesia Barat Berikutnya juga persahabat ya Jangan lupa juga nih untuk mendukung karya-karya terbaik dari Leslar Team Sudah di up juga nih vlog terbaru di channel Youtube Rizky Billar. Netizen Julid bikin resah begini tanggapan Papa Bilar tuh Wow kali ini ngevlognya bareng Oji persahabat ya Yuk sama-sama kita support juga nih untuk karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment dan berikutnya, juga bersahabat, ya. Tentunya, kejutan spesial malam hari ini kita dapatkan. Bunda Lesti, masya Allah, banget ya! Sangat cantik, ternyata lagi foto shoot di Lesti Daily. Ini masya Allah, banget ya! Kecantikannya natural, tapi membuat kita semakin kagum dan bangga. Semoga semakin sukses untuk Lesti Daily, dan apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita, semoga selalu dilancarkan dan dimudahkan. Momen ini pun juga kembali oleh akun dunia Ansgar Leslar, kalimat caption pun dituliskan, masya Allah, bunda lesti cantik banget, ui foto shoot El Daily katanya tuh masya Allah banget ya, dibikin bangga dan semakin tentunya dibikin kagum dengan penampilan bunda lesti kejora. Dan kita lihat juga persahabat ya di unggahan terbarunya bunda lesti, masya Allah, nggak sabar banget ya nunggu hasil. Dari photoshoot Bunda Lesti, ini keren banget dan sangat kece penampilan idola kesayangan kita Apalagi persahabat yang disilid berikutnya Masya Allah, ini mirip banget Abang L ya Luar biasa, kecantikan Selalu membuat kita terpesona dengan idola kesayangan kita satu ini, Masya Allah Dan tentunya persahabat ya, jangan lupa juga support idola kesayangan di Ajang Infotainment World 2022 di SCTV Mudah-mudahan ada rezekinya Leslar memborong piala penghargaan di ajang Infotainment World 2022 Kita masih menunggu cidukan-cidukan terbaru lainnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Riva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru kabar baik dan kabar bahagia dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Min terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh